Halo kawan-kawan balik lagi dengan Yubi bareng Thomas lagi di sini kali ini kita bakal nyobai game spawn box Square battle for bikini bottom di beberapa depis yang berbeda ya dan untuk memainkan game ini kita memperlukan RAM 3 GB dan android minimal 8 dan di sini saya menggunakan beberapa device yang udah di kostum room dan juga ada yang masih bawa ori. oke tanpa menunggu lama lagi kita coba aja langsung dari devis yang pertama ya Oke okay, ini ada Realme C2 dengan prosesor MediaTek p 22 dan ternyata tidak support karena belum ada pulkan dalam device ini. Jadi kita lanjut. Sekarang ini Realme Note 3 Pro dan saya sudah nyoba berapa kali hasilnya yaitu gamenya terpental-pental. Dia nggak bisa masuk ke menu langsung dari sini langsung keluar dia. Oke. Okay lanjutnya ini masih Note 30 juga tapi dengan kostum berbeda ya dan di sini cuman terdengar suaranya doang tidak bisa dimaini ya tapinya masih berfungsi dengan biasa aja cuman ya gambarnya nggak muncul mungkin karena tidak ada pulkan di dalam game ini eh di dalam game ini tidak dalam HP ini juga ya Oke kita lanjut aja yang berikut Oke, okay, selanjutnya kita punya Redmi Note 4X. Ini pakai Corpus OS ya. Snapdragon 625. Kalau yang masih MIUI OS mungkin belum bisa nyobainnya. Dan sebenarnya ya cukup aneh sih pertama kali buka langsung stuck di menu. Namun setelah saya coba buka lagi, dan ternyata bisa masuk kita coba sekarang ganti kualitasnya nah ini high coba ya banding high semua ini maka sedikit ngeprem ya dari gerakannya coba kita atur lagi kita medium -kan aja kebanyakan sih bro Oke okay. di medium cukup lancar ya, nggak ada ngeprem, cuman ada delay saat mau loncat aja mungkin. Oke okay, kita coba turunin lagi kualitinya Kalau aja. Oke, okay, sejauh ini cukup lancar ya, nggak ada masalah. Hmm. Setia bisa ya, dimainin di paket di ini. Jadi, kita lanjut aja berikutnya. Oke, okay, berikutnya Realme 5 Plus, tapi Snapdragon-nya masih sama ya, ini 625, tapi ini RAM 4, dan seperti biasa langsung nyetak pertama kali buka, seperti yang ngebug, langsung selesaikan tuh, saya reset lagi baru bisa ini dapat resolusinya low low semua. Kita coba lagi kan aja. Oke, okay, untuk ini lancar ya. Masih bawa tadi spesifikasinya. Yang cuma dapat low. Tapi yang tadi aja bisa up medium loh. Untuk Snapdragon yang sama, masa ini nggak bisa ya? Hmm, tapi kalau kita pergi ke ruangan ini baru terasa dia tiba-tiba ya price gitu Oke okay, selanjutnya masih pakai realme 5 plus tapi ini pakai room yang paling baik yaitu MF, M extended ya ini room terbagus untuk realme 5 plus dan seperti biasa ini langsung bawa, langsung epic ya bro. Ya di pertama kali buka sih di sini ada nyetak dan saya udah reset lagi. Dan ini untuk masuk ke gamenya juga nyetak nyetak kayak gini ya bro. Mungkin karena belum support Android 11 mungkin nih game. Oke, sampai dalam pun lansi, lancar dengan setingan yang kita ubah ya tadi ya. Oke, ini medium, kita kembali keluar aja. Biar lebih enak. karena kita bakal nyobai masuk ke ruangan hantu tadi ya. Ruangan itu entah kenapa ya. Banyak dia yang saya coba nyetaknya di situ. Tapi kalau yang Redmi Note 4X tadi dengan korpus OS dia lu lancar aja di situ. Hmm, Sebenarnya saya lupa satu lagi yang semalam Redmi 5Plus yang udah saya ganti Android 11. Tapi karenanya lagi nggak di sini jadi nggak saya coba. Oke ini masuk ruangan ini. Hmm, ini agak ngeframe dikit. Hmm, biasa mukul yang di sini dia mau nyetak oke ini aman dan tup. oh dia ngepres lagi di sini dong hmm, kayaknya bak di ruangan ini, ini dah oke kita lanjut aja device selanjutnya oke ini Note 5 Pro ya Redmi Note 5 Pro ini pakai Android 11 Nusantara OS dengan Snapdragon 636 ya Oh seperti biasa dia nyetak Pro di depan ini dapat high semua 60fps hmm, kan nyetak dia kan lagi Oke kita reset aja lah oke okay, ini udah masuk 60 fps tapi kayak geraknya kurang lancar ya kita kenapa kayak frame nya ada ada sedikit nge dan lain-lain coba kita ganti aja ke quality -nya. ke medium ya frame rate nya 30 aja hmm, 30 fps dengan high-high oke jauh lebih lancar tapi kayak ada slow motion sih untuk yang lain ya smartphone-nya geraknya masih lancar tapi kalau bunga yang dikutip itu agak ngelag. sekarang kita masuk ruangan yang ini yang biasa banyak yang nyetak di sini Oke kita haikan dan ini langsung dari HPnya biar lebih nyaman ya untuk tengoknya next kita matikan aja iya anti ini itu bikin nge ya. ini kan aman walaupun sedikit nge-prime ini tapi nggak ada nge kayaknya is kita sanggup bro oke okay, sejauh ini rekomen mba rekomen banget pakai 636 untuk main game ini berarti minimal spesifikasinya 625 mungkin Oke okay, selanjutnya adalah Max Pro M2, M2 ya ]nya. ini 660 Snapdragon di sini dapat high high semua kayak yang tadi entah pengaruh kostum belum entah Kenapa sih Oke okay, ini enggak ada stuck sama sekali dan ya sedikit nge-prime saat geraknya begitu cepat. Hmm kita lanjut lagi langsung ke apinya ya. Oke okay, kita ganti kualitinya ke medium aja dulu. Oke okay, dari sini lancar ya di medium. Dan kita akan coba aja langsung masuki ruangan yang itu di tempat biasa ngekrem atau ngestak ya. Oke okay, sedikit prem saat menghancurkan ini. Oh ini stinging masih belum diubah, ya. Masih medium, Dan sepertinya lancar jaya. Oke, okay, selanjutnya kita akan pakai Samsung ya, 50 dengan Exynos 9610 ya. Jadi dapat kualitasnya seperti tadi, ya, di medium kita coba aja play dan langsung kita main jalankan di dalam HPnya aja karena layarnya kurang enak dilihat kalau direkam gitu amoled dari sini lancar aja ya gak ada masalah pakai settingan bawaan ya sekarang kita coba aja ganti settingannya ke epic ya oke okay, kita lanjut sepertinya bagus-bagus saja -bagus kita coba sampai masuk ruangan yang apa itu yang banyak petinya ruang perpustakaan mungkin. oke okay, di sini kita coba hancurkan ini oke okay, sedikit ngeclamp puluhnya frame sih setak biar bentar aja tapi where... oke sekarang kita coba naikkan 60 fps hmm sejauh ini sih lancar nggak ada nge kita coba dulu pukul ini oke sepertinya berjalan dengan baik ya nggak ada masalah pun kayaknya dukung baik kita lanjut aja oke okay, ini terakhir realme 3 pro dengan snapdragon 710 dan di sini agak aneh ya dapat resolution relucionnya itu semua low nah ini dengan keadaan low coba kita naikkan aja ke ujung Kena secara kuant apa Secara antutu ya Ini DPS seharusnya lebih tinggi ya Daripada yang lain Kita coba rata kanan semua Dan kita mulai Oh ngeprem parah bro hmm, Cukup kecewa ya mau wow, bahkan nyetak dia masih bisa jalan oke balik lagi masih bisa jalan sebaiknya kita kurangi aja lelusinnya oke kita coba di hike nanti kita matikan aja oke okay, ada agak normal oke okay, sekarang jalannya bagus oke okay, mana kalau kita masukin ruangan itu apakah nyetak oke okay, ini masih pengaturan yang tadi ya Sedikit ngeprem, waktu ngancur boxnya ya. Hmm, tapi berikutnya ada aman, cuman pertama kali mukul aja tadi, kayaknya ngeprem. Oke okay, ya, saya kecewa dikit lah karena ini kan DP, subscribe lebih tinggi, dapatnya daripada yang lain. Oke, okay, demikianlah ya tadi percobaannya. Kalau ada saran lagi, game yang mau mau dicoba. Silakan tulis saja di komentar. Sampai jumpa lagi, bye bye!